oke okay guys selamat pagi jumpa lagi dengan kami di channel tentunya telidudesho guys Bagus. Eh? pagi ini kita baru mau rencana otw ke lokasi jerat yang paling banyak kita pasang guys ternyata baru di bawah sini kita sudah dikagetkan oleh babi yang sudah kena di jerat yang teman-teman pasang yang di pinggir jalan guys oke, jadi teman-teman lagi persiapkan tumbak nah, padahal baru ada merintu sih, merintu talinya kecil guys Tuh, talinya kecil, yang boleh, yang boleh mendekat talinya kecil nah, talinya cuma tali nomor 5 jadi tidak bisa mendekat lebih dekat lagi untuk menangkap, jadi pakai tumbak dia ini yang jaga di jalan, mana mana situ selesai ya belum, Terangkan kan sudah melihat tali cuma pergi sabu. tidak coba lihat dulu ke sana. Lohan. yang di sebelah situ. oh belum ada. <laughs> cepat Jono itu tombak. Si. Ya, semua putus dia. kita di BMD. Nah. Okay. ya, tombak dia guys yang pegantung maksudnya dua orang. Wah, Bage bage bage bage bage. Sudah. kena, kena, kena. Sudah. Tolong dinu. ini men. Huh. bagian polo ngana eh. Sayang. Huh. ancuran apa? Ba ambil bagian ngana kan? Idan pegang kamera idan. Pizza peda. Anu, nah, kita Sudah, sudah, no, nanti Oke okay, guys, babi pinggiran guys. Boleh 50, ya? Lebih. kalau lebih kurang dan kemarin, cuma lebih lebih kita mau syuting pengen kemarin? Siram yang air. Amsu, bahagia kemarin Oke okay guys, sekedar bukti saja guys, bagi pinggiran, pagi hari guys, berkat guys Oke, okay, thank you Oke okay guys, ini hasil kita guys Ini yang sempat dapat pertama tadi guys Pagi tadi, jelas nunggu bicara Dapat yang pagi tadi Nah, begitu yang lain-lain ini jauh di atas. Jauh, <tuk> <tuk> jauh. bukan jauh nu, no. jauh ya? Eh. Jauh. Nah. jauh. Jauh, jauh, jauh. Kebiasaan ya. kata jauh. <tuk> Lewat itu. Ya, terlalu, terlalu, terlalu, terlalu. Besar guys sekitar 50 puluh kiloan. sama <tuk> dengan <tuk> berat. ini oh, kurang lebih